Oke okay guys, kali ini kita mancing lagi guys. Kita mancing sama perahu kecil guys. kita aja guys. Kita balik lagi sama channel Emi. hampir yang sudah terpenuhi saya untuk terima kasih banyak semoga untuk semua dimanapun berada diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah amin Mantap Mantap, Mantap. lagi guys kerapu guys kerapu mantap anzur rutuhnya dia guru. Ke laut tiru mana? Ah. <laughs> strike lagi bosku. Hmm. Oi. Nak gerapu, bosku Nak gerapu bosku Dia <laughs> guys strike lagi guys Okay guys strike Ya, guys. Ya, digulung reel cepat, guys. Oh. Oh, yes. guys. Mung, guys. ya. Nambah apa yang nambah ada yang sapan guys. Baik dit kau bang. Masuk nampak dia selalu. Okay. Mm -hmm. kongkong something